assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman teman-teman Semberwing TV bertemu lagi dengan saya Budi Anto di channel Semberwing TV pagi ini saya coba membuat instalasi listrik dengan satu saklar seri untuk dua buah lampu yang pertama kita lakukan adalah menggambar skema alur kabel dan lampu serta saklarnya pada sebuah uh, bidang untuk coba kita pelajari yang pertama misalkan hmm, ada sebuah ruangan ruang tamu misalkan kemudian kita mendapat job dari orang untuk membuat instalasi listrik di ruangan tersebut si orang tersebut meminta kita untuk menyalakan untuk membuat atau untuk instalasi lampu dua buah lampu kemudian kita siapkan Saklar serinya kurang lebih saklar seri seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan uh, uh. Uh, dua buah lampu dengan saklar seri menggunakan kabel dimana misalkan di sini kita ambil power dari PLN yaitu ada nol dan fase pertama kita tarik kabel nolnya ke arah lampu satu kita hubungkan kemudian kita hubungkan juga ke lampu 2 kemudian kita eh, hubungkan saklar seri dari pas Kemudian kita hubungkan pot yang satunya ke lampu satu dan pot yang kedua dari saklar seri ke lampu dua. Nah, dari sekemah ini kita bisa melihat bahwa saklar seri memiliki dua pot dengan satu power ya. dari fase kita bagi ke pot 1 dan pot 2 di mana pot satu kita hubungkan ke lampu satu dan pot 2 kita hubungkan ke lampu 2 sedangkan untuk netralnya kita langsung hubungkan ke setiap lampu-lampunya oke untuk skemanya kita sudah gambarkan dan selanjutnya kita akan menerapkan ke drillnya ya selanjutnya dari skema aluran sudah kita buat selanjutnya yang harus kita siapkan adalah bahan-bahan untuk melakukan instalasi listrik tersebut yang pertama kita harus membuat skema seperti ini dimana ini adalah MCB kita anggap power dan pasiennya PLN kemudian kita pasang uh, t untuk sakla seri kemudian kita pasang fitting untuk lampu satu dan fitting untuk lampu 2 lampunya sudah ada saklar serinya juga sudah ada Sekarang kita coba uh, pasang kabel-kabel dari uh, sesuai dengan gambar yang sudah kita buat tadi. Pertama kita uh, siapkan kabel untuk powernya. Di sini saya menggunakan dua kabel warna merah dan warna hitam. Di mana warna hitamnya adalah sebagai nunya no dan warna merahnya sebagai pasunya. Baik kita mulai Pastikan kita memotongnya Dengan sesuai ukuran Jadi tidak terlalu panjang Dan tidak terlalu pendek Nah, setelah kabel kita pasang sesuai dengan ukurannya dan kebutuhan warna-warnanya. Pertama kita coba sambung sesuai dengan gambaran kita buat. Di sini pertama kita sambung nolnya dari PLN-nya. Dan jangan lupa kita pastikan MCB ini masih dalam kondisi off ya. pasang pasangnya berwarna merah. Kita pasang juga lampunya di sini. maaf nah, untuk fitting. sekarang kita coba pasang saklar serinya di sini uh, ada 3 pot 123 cuman yang bawah ini uh, ketika kita beli saklar seri maka tidak kepakai yang dipakai adalah pot 1 dan 2 ini adalah untuk lampu satu dan ini adalah untuk lampu dua. Oke, kita pasang. Oke. Uh, ini untuk sakelar satu. Kita ulangi. Ini untuk uh, maaf. Ini untuk lampu satu. Ini untuk lampu 2 Kita pasang. Ini untuk ke fase yang putih, ini untuk ke lampu satu, dan ini ke lampu dua. Ini pasal 91 1 Lampu 1 Lampu 2 Oke, penyambungan selesai. Kita coba pasang lampunya. Sekarang kita coba nyalain dari MCB-nya. Oke, kita coba tes. Lampu 1 Maaf uh, Ternyata tadi ada masalah Kita coba lagi Kita nyalain MCB nya Oke Kita coba lampunya Oke, oke, kebalik ya, nggak apa-apa. Artinya kita sudah menyalakan lampu satu dan lampu dua sesuai dengan alur. Terima kasih. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Selalu ikuti Cemerlang TV. Terima kasih.